Di mana Jiwa yang dulu Hilang Allah. Buta hatinya Dengan dunia Tuh kan guys Sedih banget Kasih Yang tiada tandinya Kucurahkan Aku tak tahu. Allah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 Beberapa iklan raya yang ada di Malaysia Dan kali ini guys khusus spesial ya Requestan teman-teman sekalian banyak sekali di kolom komentar Dan juga di Instagram teman-teman sekalian yaitu dari Petronas Ya dari Petronas Mungkin tahun kemarin saya agak kelewatan ya Enggak react kayaknya Saya kurang tahu juga Lupa apa gimana guys ya Kayaknya pernah cuman-cuman lupa aja Nah di sini Petronas Raya 2023 Dilema irama Oke Saya tak faham nih apa masuk dia ya kan ah jom kita tengok videonya guys Let's go Oke okay. Petronas Oke, okay. tak ada lagu lain ke? Balik-balik lagu sama aja tiap tahun. Bener sih guys ya, kalau kita bulan Ramadan terus menginjak kepada ya itulah lembaran ataupun Idul Fitri seperti itu, lagunya yaitu itu aja yang disetel ya kan. Gak ada lagu baru gitu, tapi itu lagu klasik yang membuat kita itu macam teringat dengan... ...masa dulu-dulu yang bahagia seperti itu ya. Asal gaya je lagu tradisional. Ah betul. Orang dah tak dengar lah lagu tradisional ni. Bukannya aku tak suka lagu tradisional ni. Sebab dari kecil lagi, aku dah diajar dengan genre ni. Bapa aku, Turiman bin Tok Yin. Orang oh, ah. panggil dia Man Gambus. Sebab masa dia muda, dia pandai buat gambus dan pandai main gambus. Wow. Dia ni ada gang tradisional sendiri. Buat persembahan kenduri kahwin dan berbuka puasa. Hmm, pasal dia lah aku jatuh cinta dengan muzik. Lepas SPM, aku sambung belajar muzik dekat universiti. Bangga betul dia dengan aku. Satu kampung dia canang. Tapi, bila macam-macam benda aku belajar Tradisional tu bukanlah genre yang aku minat Muzik yang aku buat, semuanya orang-orang muda suka Yang radio main, yang dekat dengan hati orang oh. Betul tak? Betul? <laughs> <tongan> Petronas, dilema irama, okey Mak, ni raya nak dekat ni, anak kau tak balik ke? Wah, katanya balik hari ni, kita lagi sampai lah tu ni uh Haa -uh. Eh untuk kau, Man ada anak ikut jat langgang kau, dan kakek el tu jadi komposer. Ah, oh, yuman, apa kah sih kau eh? Um, doa, usir makan tempe. <laughs> tempe. Tempe, tempe itu kan khas Indonesia. Kenapa kenapa dia sebutin tempe guys? Makan tempe. Ah, tu, ah, tu lah. Ah, ah, cuba kau tengok haji Manap tu, punya bijak berbusiness. Jual tempe, beli tanah buka resort, sampai ke anak dia. Ah, jadi tempe itu membuat sukses gitu ya? Eko, Eko ni, kan aku jotos engkau kaya, belajar kuasa ni mengumpak orang. Man, <laughs> kau tahu, anak adi macam tu, contoh? Eh, kawan tahu lah, kawan ada Facebook. Oh, oh. Facebook, man. Malam ni kawan tak nampak ikut. Bini kawan sakit. Kena gaunt. Oh, gaunt. <laughs> Kau jadi lucu sih, guys. Kak, gimana ya? Jadi, ikut ikut gitu. kita. Pak, anaknya datang. Eh, eh Adil dah balik. Adil, bolehlah ya. Malam ni je. Adil baru je sampai, Pak. Ini tiba-tiba nak ikut-ikut bapa pula. Apa abang ini? Penat Nadiem ni tak habis lagi. Abang nak menyuruh dia gantikan sejamil tu. Sejamil tu pun satu. Dah tahu bini itu ada gaut. Beria sangat nak buat gelubang kerang tu dah kenapa. Dah sakit kaki semidah tu. Mana kamu tahu bini ada gaut? Saya tahulah. Saya ada titol. Oh, oh, ada titol. Oh. Kau gitu je. Kan perasaan dia cuma di di rumah gitu. Saya kira... ...gak ada orang ini, hmm. Pak, tadi manalah keti main akordion tu. Ah, tak apa. akordion bapak main. Kamu main kampus. Bila lagi kau nak angkat lagu tradisional kita, Nadeh? Asyik lagu moden je kau buat. Orang kita dah tak dengar lagi lah, Pak. Eh, siapa kata orang tak nak dengar? Aing elo bedadak sekarang ni. Lagu tradisional kita ni tinggi adat budayanya, penuh dengan adab. Pun nak kau dengar lagu-lagu tradisional dinyanyikan tajuk-tajuk. Semuanya dengan lenggang lenggok. Kecil oh, cara nyanyiannya. Lirik-liriknya pun penuh dengan nasihat. Pak, Tinggi mana pun adat dan budayanya tu. Lagu tu semua dimainkan waktu raya je. Nanti musni udah muak lah tiap-tiap tahun dengar lagu sama aja. Oke okay, guys, di sini pesannya bagus banget, istilahnya mengangkat lagu tradisional seperti itu ya guys ya. Wow. Sehari sebelum nak raya, sibuk memasak sampai kesenja. Baru letakkan rampun ring yang berdentung Kotor terlepas pecah di tangan Dia ni Yiling Sekelas dengan aku dulu dekat universiti oh. Dia ni hebat juga main semua alat muzik Cello, piano, gitar klasik dan buat lagu Betul-betul berbakat lah dia ni okay. Kat universiti dulu, dialah pesaing rapat aku Semua persembahan besar dia main Matilah aku. Dia nampak aku main kat majlis buka puasa je. Habis, ni mesti diorang gelakkan aku main kat sini. Wah! Lawet! Buat persembahan buka puasa je. Sesuailah dengan muka sirap kau. Hahaha! Dia ejek. Dia boleh je muka sirap. Ngayal dia ternyata eh hey, nadim yiling awak okey ke kenapa duduk seorang-seorang kat sini kita orang sebenarnya tak sangka dapat jumpa awak kat sini kita pun terkejut yang awak boleh main alat tradisional ah oh, ya ke yelah Bukan senang main tradisional, saya pun susah. nak dapat jiwa tuh, awal wow. boleh aja saya ke uh, uh. malahan gitu, guys. Yang awalnya dia tuh nganggap kayak aku bakalan dibully nih karena main tradisional, ya kan? Alat musik tradisional, tapi ketika jumpa ternyata ceweknya itu mau juga belajar, guys. Wow, oh. boleh yang nyanyi sambil main akudin tuh. Mesti bapak awak kan? Mesti dia bangga sangat awak dapat teruskan legasi dia. Oh di mana jiwa yang dulu hilang Allah... buta hatinya dengan dunia... Tuh kan guys, sedih banget. Jadi bapaknya kena marah. Ah. Iya, bintang di langit boleh dibilang Asli sedap banget guys ya liriknya di sini enak banget Ya Allah saya kayak kayak bayangkan gitu guys ya ketika ada acara gitu terus anak-anak kita gitu ataupun Yes, kita lah, ya sejawat kitalah kan. Klub kita apa tim kita lah macam tu ada yang macam tu pasti kan yang punya acara marah-marah gitu kan. Dari itu ya Allah kasihan. Resam jiwanya lenyap tak nampak. Ya Allah sedaknya renung lara wajahku. Allah, Allah. Dalam kesunyian Asli guys Gak kuat aku guys Ya Allah betapa sedihnya bapaknya Tadi dimarah-marahin gitu Kalau aku sebagai anaknya tuh kayak gak terima gitu guys ya Terus kayak nyesal banget lah pasti Asli nyesel banget Pasti nyesel banget Udah tahu gitu Di dalam Sukma Hasrat digital. Semalam Ya Allah ah aku kasih Yang tiada Tandinya Kucurahkan Aku tak tahu Allah <laughs> Aduh guys, asli guys Mau gimana lagi nih guys? Ya Allah sedih banget asli ya, ya Allah. sakit banget. Asli pasti sakit banget ya guys ya. Nyesel banget nyakitin hati orang tua gitu guys Allah Orang tuanya udah kayak kayak udah ya udahlah ngapain gitu kamu membuat sebuah kesalahan, gitu, guys. Ya Allah. <tune> <susur> Waktu lo ambil kunci belakang tangga tuh. Ih, Abang ini... Kita kan nak pergi beraya jauh. Takkanlah nak naik van itu. Kita naiklah kereta Natim, ya? Awak je lah duduk depan. Saya duduk belakang. iyalah ah. <tuh> guys. Kan dimarah-marahin gitu kan sama yang punya acara gitu. Acaranya jadi enggak bagus, kan? Uh, pasang radio sekarang Eh, kenapa ada soal si Nadiem pula? Eh, kenapa ada soal si Nadiem pula? Oh, oh, oh, dia itu dia, dia uh, buat, guys. Ah, oh, begitu banget sih. Oh, dia buat, guys, lagu untuk bapaknya karena bapaknya marah. Lagu ni anak kawan yang buat Nak minta maaf, nak mujuk Tak sia lah kawan buat-buat sentak gitu Terus dibuat lagu ni Oh, buat sentak ke punya? Tak ada Allah <tuk <jenis> <tuk <umpunyai> Ya Allah guys Asli bikin nangis Itulah penyesalan ya guys ya Selalu ada di akhir Allah Begitulah Kehidupan Gak ngerti gimana ya guys ya Itu bapaknya masih ada Coba tiba-tiba bapaknya meninggal gitu Pasti sakit banget Asli sakit banget jadi kalau kita ingat mungkin ya orang tua kita, ayah kita ataupun ibu kita yang sudah meninggal lalu kita melakukan kesalahan-kesalahan Nah di situ kita pasti akan menangis, pasti akan menyesal, pasti juga akan membuat kita sadar bahwasannya apa yang kita lakukan itu salah karena orang tua kita tuh udah berpengalaman luas, orang tua kita udah menjalani banyak kehidupan-kehidupan yang membuat dia pun sadar jangan sampai anaknya macam itu ya kan. Tapi kalau konsep di sini adalah mengajarkan kepada anak itu untuk senantiasa berpegang teguh seperti itu guys dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya seperti itu karena berguna juga nantinya. Allah asli ini, ya Allah Coba kita lihat komentar Menangis saya menonton iklan ini Sama, aku juga nangis Aduh saya membesar menyanyi bersama kumpulan gazal Arwah ayah saya. Lalu pertama diajar seri Mersing sampailah bermacam lagi lagu asli dan tradisional Melayu. Pergi orang kawin show dari pagi sampai petang bayaran 300 ringgit bagi 6 orang dapatlah 50 per orang. Oh, memang teringat sangat time-time tu. Tapi sayang bakat arwah abah main alat muzik tak turun ke saya dan adik-beradik. Ah, oh, itulah yang disayangkan ya kan. Allah, iklan Petronas memang tak pernah mengecewakan. Banyak sekali guys yang nangis di sini ya guys ya. Apakah teman-teman juga nangis? Silahkan komen nggak bawah guys. Oke itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai habis. Petronas the best memang gak pernah mengecewakan ya. Iklan-iklan Petronas ini terbaik memang Allahu Akbar. Mungkin banyak lagi silanya iklan-iklan sedih yang membuat kita menangis dan juga mengingat masa lalu tentang kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama Senantiasa mendoakan kedua orang tua kita yang meninggal ataupun masih ada. Kita doakan semoga sehat selalu, berkah hidupnya ya. Senantiasa dalam lindungan Allah dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.